Jangan lari di subscribe, kayak subscribe tak muncul rahimun. Ayo subscribe ke awas kak subscribe yuk. I see you. I see you. Cupapi monyonyo. Halo teman-teman kembali lagi bersama gua Rio Satrio di channel Rio Satrio. Baik mana Halo teman-teman kembali lagi bersama aku Satrio Prestowan dalam channel Rio Satrio. Satrio. Rio Satrio guys TUMAN Di video kali ini Ini ada video ketiga ya Baru video ketiga Tetap ya Sekarang Nils ini Channel ini akan membahas eksperimen seputar eksperimen ya Untuk mencampurkan bahan Bahan yang tertentu Contohnya kayak minuman Nanti dicampur kayak ini rasanya gimana Ini makanan dicampur ini kayak gimana Alright guys Sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa subscribe Oke okay, subscribe channel ini subscribe-nya ada di sebelah kanan bawah kalian, oke. Okay? Jangan lupa notifikasinya terus nombol... tekan tombol like, Tekan tombol like-nya, terus share video ini ke semua teman-teman kalian dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya, oke. Okay? Komen ya sebanyak-banyaknya karena aku butuh komen-komen komen dari kalian, itu komenan dari kalian itu ya. Sebagai acuan untuk saya terus berkarya dan bikin video lagi. Oke, kita mulai coba pinunya sekarang. Mereka. Oke oke. Sekarang untuk eksperimen ketiga kalinya ini, aku akan mencampur teh. Mencampur dengan marimas jeruk. Wow, kebayang gak sih? Ini ya juga di luar mal juga sih. Bayangkan ini teh dan ini minuman sachet yang berasa berperisa jeruk ya. Rasanya bakal kayak gimana ya? Hmm, mari kita ulas Ini teh No sugar nggak pakai gula Ya, aman Dan ini Marimas ya Langsung aja kita mulai pengacakannya Sekarang untuk marimas jeruknya Sudah ya, sudah Aku jadikan air Seperti ini guys Dan ini tehnya ini tanpa gula sama sekali guys gak ada gulanya jadi sesuai-suai itu langsung aku kasih air langsung aku aduk-aduk ya. dan ini tehnya juga aku habis rebus air terus aku bikin tehnya tanpa gula sama sekali oke kita akan mencampurnya cupapi <tuh> munyinyu ucap oke okay. oke saya nya berubah menjadi hampir sama ya, kayak marimas ya hampir sama, tapi ada unsur tehnya. Dan apakah ini akan enak untuk diminum dan akan dikonsumsi dengan kalian? Hmm, kita akan mengulas, oke? Okay? Gua akan memulai ini seperti hampir ini ya, hampir mirip kayak sinom, kayak jamu ya. Tapi belum tahu rasanya, kita coba aja, oke? Okay? Oke, okay, gua coba Bismillahirrahmanirrahim. mila um... Uh oh. <tip> <tip> <tip> kalau aku bisa katakan ya untuk penilaian saya di minuman kali ini yang aku campur teh sama marimas ini bisa aku katakan cukup enak cukup aku bilang cukup ya enggak bilang enak tapi cukup bilang enak oke okay? dan untuk rasanya sih aku bisa katakan ini tadi kan aku tadi tehnya dikit banget ya dan juga ini es marimasnya agak banyak jadinya Tehnya mungkin perasa sedikit tapi lebih ke perasa jeruk. Ya. Ini tadi pas diminum, pas diminum, ini rasa marimasnya itu di lidah, di lidah. Tapi pas masuk ke tenggorokan itu rasanya kayak teh gitu loh. Ya apa ya, gak nyatuh ya. Aduh, tapi enak juga sih. Goblok. gua nggak bisa berkata apapun, tapi ini rasanya MENINGGOY LO TELAT NGENTOT Coba ini rasanya kayak gimana ya? Uh, aku bisa kasih penilaian ini aja guys uh, 50 BANESA <tuk> uh, Rasanya tau gue. Terus Apa ya? Aku bisa katakan Kalau bilang minuman ini menyatu Agak bimbang juga sih Dibilang menyatu? Enggak Tapi kalau dibilang gak menyatu? Enggak kalau bisa dibilang rasa enak sih gitu loh apalagi kalau dikasih es gitu loh jadi untuk penilaian gua kalau dibilang menyatu sih segini ya cuma segini aja sih enggak gini jadi cuma segini aja ya thank you sudah nonton video ini sampai habis semoga ini bisa menghibur kalian di kedepannya kedepannya hari ya Aku minta, aku minta subscribe kalian dukungan dari kalian yaitu berupa subscribe, like sama share videoku ke semua teman-teman kalian dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya untuk kalian yang mau ngasih aku sebuah eksperimen contohnya kayak kamu ingin aku e, bang minum ini dicampur ini gimana sih rasanya aku pengen tahu nah kamu cukup ini aja komen di kolom komentarku di youtube ya kamu komen aja Ya, pokoknya intinya kamu komen aja di bawah ya kamu komen aja yang mau dibahas eksperimen untuk minuman ini dicampur ini itu apa gajah komen ya jangan lupa komen Oke okay? dan jangan lupa subscribe juga channelku, gitu, Oke okay? terus like kalau gak suka videonya kalian dislike aja apa beda terus share video ini ke semua teman-teman kalian Gue Satrio Operastiawan, pamit undur diri See you next time video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah